Ah, hmm. Aiko, mau tadi ku Iko. Krisi naik kok sayu. Iko baru percobaan kok bangin. Nah. Apa pain. Ambos aja lo tariknya kok. Hmm. Aiko. Nah, Tarinya. Yo, tinggal umpan maksudnya. <laughs> Iko nyata kok ya. Nyata kok. Ah, ada lagi video selanjutnya Iko ya. Oke. Tapi entah aja. Mau nengak mangai juga kok. Apa ditakkan kok? Matikan tangannya. Tangah.